analisik spesifikasi all-new Kia Sportage 2023. Sportage 2023 memisahkan diri dari crossover kompak rekannya dengan gaya unik dan komponen internal yang dinamis. Wajah SUV yang tidak konvensional didukung oleh bodywork baru yang berdimensi lebih besar dari model tahun lalu. Bingkai yang lebih besar ini juga berarti lebih banyak ruang untuk barang-barang yang Anda sayangi seperti ruang kargo dan kenyamanan penumpang. Apapun trim yang Anda pilih, Kia Sportage 2023 yang serba baru menawarkan ruang kaki baris kedua yang terdepan di kelasnya dan teknologi terbaru yang tersedia untuk meningkatkan pengalaman berkendara. Anterior Kia Sportage Begitu Anda melihat ke dalam Sportage, mata Anda akan langsung tertuju pada layar sentuh 12,3 inci melengkung yang indah. Konsol tengah asimetris yang ditambahkan memastikan untuk menempatkan tombol dan kontrol dalam jangkauan dan mudah dijangkau oleh pengemudi. Touchpad baru juga beralih antara sistem audio serta kontrol iklim. Perubahan terbesar yang akan segera terlihat oleh pemilik penumpang Kia Sportage sebelumnya adalah ruang kaki belakang 3 inci ekstra. Komponen ini membuat Kia Sportage 2023 jauh lebih ramah orang dewasa dan mendukung orang yang lebih besar dengan lebih nyaman. Ruang kargo di belakang kursi belakang juga telah diperluas menjadi 39,6 kaki kubik yang 28% lebih banyak dari Kia sebelumnya. Ruang kargo terbaik di kelasnya. Ruang kaki baris kedua terkemuka di kelasnya. Gerbang pengangkat daya cerdas. Audio premium Harman Kardon. eksterior Kia Sportage 2023 terinspirasi dari SUV Kia Sportage 2023 adalah SUV yang jauh lebih modern dan tetap menjadi salah satu yang paling tampan penuh dengan detail seperti grafis grill hitam yang membentang di wajah Sportage atap hitam akan tersedia dengan garis miring yang memotong di samping untuk tampilan dan nuansa yang lebih sporty Vortex Hybrid menawarkan tenaga kuda yang luar biasa dikombinasikan dengan efisiensi bahan bakar yang luar biasa dan desain ramping yang siap menghadapi tantangan apapun yang menghadang. AWD opsional menggunakan kopling elektrohidraulik pengunci yang dapat mengarahkan daya ke roda belakang untuk menambah stabilitas, terutama dalam kondisi berkendara yang licin. Mesin bibrida turbo yang kuat, efisiensi bahan bakar yang mengesankan, keyakinan segala cuaca. Warna eksterior Kia Sportage 2023, ebony black, steel grey, snow white pearl, glacial white pearl, Everlasting Silver Wolf Grey Saphir Blue Downing Red Jungle Green, Graffiti Grey, Fusion Black. Glacial White Pearl Ebony Black Wolf Grey Ebony Black Angel Green Ebony Black